Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tonton video ini di EW Channel. Jangan lupa guys subscribe dan like. silakan bisa ke depan anak-anak ke depan anak-anak ke depan ya untuk anak-anak depan untuk barisnya jangan terlalu rapat ya dikasih jarak supaya pembagian oppornya merata Dengan kita adakan Takbir pilih Dengan pawai odor Untuk itu kami harapkan Kepada semuanya yang membawa Oncor untuk berhati-hati Nanti kita berjalan Pelan-pelan Jarak jangan terlalu dekat saya mohon, kira-kira ada dua langkah atau tiga langkah, sehingga nanti tidak terlalu mepet. Oke, okay? perhatikan. Kemudian kalau ada yang atraksi-atraksi sembur minyak atau sembur api, nanti lihat situasi kondisi, agar tidak membahayakan uh, peserta yang lain. Mari kita buka, kita... Uh, awali acara ini dengan takbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Saya lagi mampir. bye, -bye.